di like supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan semua edukasi dan informasi terkait aplikasi pinjol baik yang legal maupun ilegal dan ternyata pada hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang baru-baru saja terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjol dan per hari ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih canggih ya kita sudah membahas channel YouTube ini membahas tentang pinjol ini dari 2019 ya dan sekarang sudah 2022 sudah hampir tiga tahun ya kan kita terus-terusan membahas tentang aplikasi pinjol dan hari ini pertanyaannya banyak yang aneh-aneh ya karena pada masa-masa 2019 Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak banyak dipertanyakan oleh subscriber, dan mungkin hari ini banyak yang tingkat kelelahannya itu tujuh kali lebih banyak dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Padahal di tahun 2019 itu masih sedikit informasi yang bisa kita dapatkan terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol, baik yang legal maupun legal. Nah, di tahun 2022 ini malah makin banyak, makin banyak orang yang terjebak. Dan akhirnya hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan alhamdulillah sudah banyak channel-channel edukasi terkait tentang aplikasi pinjol. Nah pada video kali ini kita pengen berbagi trik and tips. Trik and tips apa sih bang ya? Terkait tentang bagaimana menanggapi dan bagaimana cara menyikapi tentang tagihan yang terus setiap hari kalian terima. Ya apa yang harus dilakukan ketika kita berada dalam masalah yang sesulit ini? Ah gak juga gak sulit-sulit banget lah hari ini yang sulit itu pemikiran kita ya Situasi kita hari ini yang penting bisa makan, beribadah, berdoa, menambah pekerjaan, dapat gaji Nah itu yang terpenting hari ini dan yang jelas kita harus tetap semangat, kita harus tetap sehat ya kalau seandainya dua hal itu hari ini kalian biarkan hilang di dalam kehidupan kalian karena masih terus-terusan memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak penting maka kita akan kesulitan untuk menemukan solusi terbaik hari ini. Ketika kalian tidak mampu, kalian tidak tenang dalam menyikapi masalah seperti ini, maka kalian akan terus salah ya, maka kalian akan bolak-balik di dalam masalah yang sama. Maka kalian akan terus-terusan gali lubang, tutup lubang hanya untuk menyelesaikan biaya perpanjangan tanpa mengurangi dan melunasi hutang. Mau sampai kapan kita terus-terusan seperti ini. Mau sampai kapan kita terus-terusan menjadi budak dari aplikasi. Dan mau sampai kapan kalian terus bersembunyi di dalam masalah yang sebenarnya kecil. Hari ini kalian masih terus-terusan membiarkan diri kalian itu berada di dalam posisi yang selalu berada ketimpa masalah ya. Ketimpa bunga-bunga itu masalah. Ketimpa terus-terusan di teror itu akan terus menjadi masalah. Ketika kalian tidak mampu mengontrol diri kalian sendiri. Hari ini tidak ada orang lain yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Mau sehebat apapun motivasi dan motivatornya memberikan arahan dan solusi. Ketika kalian memang terus membiarkan diri kalian terbelenggu di dalam masalah yang sama. Maka ini semua akan menjadi omong kosong. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Dan apa tips and trick spesialnya bang. Supaya kita bisa menghadapi masalah seperti ini. Gak usah dipikirin Loh gimana bang. Gak usah dipikirin Hari ini yang punya hutang kan kita. Dan mereka terus-terusan menagih. Iya benar. Tapi mau sampai kapan. Kita terus membuang energi sia-sia. Hanya untuk memikirkan yang hari ini pun kita belum mampu. Kalau kita sudah mampu. Kita tidak akan pikirkan ini. Ketika memang sudah. Tanggal jatuh temponya mendekati, ya kita akan langsung bayar. Kita tidak akan tunggu sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut. Kita tidak akan biarkan saudara-saudara kita menagih kita kepada hari ini dengan cara-cara yang kasar. Kalau kita memang punya uang. Nah hari ini kan masalahnya kita nggak punya uang. Ya. Lantas kita mau menyelesaikannya bagaimana? Lantas kita mau terus-terusan berada di dalam pemikiran yang hari ini kita ciptakan sendiri. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan Bang aplikasi A, B, C, D, e ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak Bang ya Aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak Oh nah kalau pertanyaan yang seperti itu bagus ya Artinya dia akan mendapatkan uh, beberapa informasi yang hari ini mungkin orang lain belum banyak tahu Tapi kalau hari ini pertanyaannya Bang aplikasi A, B, C, D, e ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak Bang Nah kalau pertanyaannya seperti itu kalau ada memangnya kenapa kalau mereka memang mau datang ke rumah, ya, kenapa nggak ada masalah di situ? Yang jadi masalah ini ketika kalian terus-terusan bertanya, untuk sebuah jawaban yang kalian sendiri juga bisa menjawabnya. Jadi, tipsnya ya, kontrol diri sendiri, kontrol emosi kalian, dan kontrol pengeluaran itu yang paling penting hari ini. Jangan lagi mengeluarkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Jangan lagi membelanjakan uang untuk sesuatu keinginan yang sebenarnya hari ini tidak bersifat penting, ya. Ya, hari ini situasi ekonomi ini sudah cukup sulit ya. Jangan dipersulit lagi hanya untuk sekedar gaya-gayaan, ya. Apalagi yang hari ini sedang ditipu sama sahabat baiknya sendiri. Banyak nih laporan dari teman-teman kita yang aplikasi pinjolnya dipinjam, dipakai sama teman-temannya. Terus teman-temannya kabur nggak mau bayar-bayar bang. Dan sekarang yang diuber-uber itu aku. Apa bang yang harus aku lakukan hari ini ya banyak juga pertanyaan yang seperti itu Yaitu menjadi tanggung jawab kita hari ini Karena memakai nomor handphone dan data-data pribadi kita Dan ternyata seperti itulah kejamnya kehidupan hari ini Ketika kita baik ketika kita memberikan kepercayaan eh malah ketipu Tapi ya sudah gak usah dipikirin Yang penting ikhlasin ya Tuhan pasti akan memberikan dan mengganti rejeki yang sudah ditipu orang lain Loh bang hari ini uangnya nggak ada bagaimana aku bisa bayar di aplikasi tersebut sabar jangan panik dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi jangan lagi ada korban yang hanya karena masalah aplikasi pinjol ya nggak penting itu hari ini yang terpenting itu hari ini kita harus bisa mengupgrade diri bolak-balik pesan ini selalu sampaikan supaya jangan ada lagi yang tertipu tentang pinjol. Lantas bagaimana bang kalau yang dia legal ojk ya resikonya kita akan terkoneksi ke selik ojk dan dan hari ini tidak semua aplikasi pinjol legal ojk itu sepertinya yang memang sudah terkoneksi ke selik ojk dan lantas bagaimana menyelesaikannya bayar hutangnya dan hari ini kita belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran itu. Nah apalagi yang harus dipikirkan triknya yaitu aja sih kita bisa mengontrol diri kita sendiri kita bisa mengontrol emosi dan pemikiran kita hari ini kalau terus terusan seperti ini nah aku kapan bisa jadi orang kaya sementara tetangga kita terus orang yang di sekeliling kita hari ini udah punya handphone yang bagus punya kendaraan yang baik ya kita masih terus berkutat di dalam masalah kehidupan yang sebenarnya gak penting penting banget udah jelas ya kawan-kawan Triknya hanya itu, bisa mengontrol diri dan emosi. Lantas bagaimana bang cara kita menanggapi penagihan tersebut? Kalau memang pesan-pesan yang mereka kirimkan itu merubah mood kalian, merubah perasaan kalian. Yang tadinya mungkin baik, tapi karena kalian membaca pesan-pesan penagihan itu langsung kalian berubah 180 derajat. Maka nanti orang-orang di sekeliling kalian itu akan bingung melihat kita. Dan hari ini kalian masih belum juga jujur kepada orang-orang terdekat. Coba cerita sharing dengan catatan jangan pinjam uangnya. Hari ini berhentilah untuk gali lubang tutup lubang lagi. Hari ini masih banyak yang membiarkan dirinya takut lalu meminjam uang kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hanya untuk membayar biaya perpanjangan. Jangan sampai nanti... Ketika kita sudah rusak di dalam selik OJK, kita malah merusak lagi silaturahmi dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Kenapa begitu bang? Lah iya, hanya untuk membayar aplikasi saja kita belum mampu, kita menambah deretan hutang lagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Antas kita bakal molor terus janji-janjinya. Maka kita akan uh, terlambat terus untuk membayar-bayar semua hutang yang ada di sekeliling kita. Dan nanti pasti mereka akan marah ya kan. Jadi nanti kerjaan kita udah double. Dimarahin sama aplikasi dimarahin lagi sama teman-teman kita. Nah jangan lagi pinjam uang mereka. Masalah biaya perpanjangan kalau memang kalian belum sanggup tidak usah dibayarkan. Lah lantas bagaimana bang biaya denda dan bunganya? Aku udah bolak balik juga ngejelasin bahwasannya untuk semua aplikasi pinjol Legal OJK itu tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi udah cukup jelas guys. Coba hitung hari ini, berapa biaya perpanjangan yang terus kalian bayarkan. Hampir satu kali lipat, dan kalian terus didesak-desak dengan berbagai macam cara, dan kalian terus melakukan ini, itu, segala macam hanya untuk biaya perpanjangan. Udahlah, berhentilah, ya, stoplah untuk menyiksa diri sendiri. Cobalah perbaiki segala sesuatunya, itu yang memang dari hal yang terkecil di dalam kehidupan kita supaya nanti ada efek positif yang memang benar-benar kita rasakan ya kan itu yang selanjutnya dan yang selanjutnya lagi ya cobalah untuk lebih rileks ya cobalah untuk memilih kapan time yang tepat untuk kalian bisa berpikir jernih menikmati dan menghirup udara ini dengan baik tenang bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan ya kan Apakah hari ini kalian masih terus menggunakan peleter hanya untuk gaya-gayaan? Udah deh, stop ya, jangan diperpanjang lagi. Hari ini dalam masa-masa sulit seperti ini kita harus punya uang ya. Kita harus punya tabungan. Apalagi kalau yang mungkin setiap bulannya hanya untuk membayar peleter ini itu segala macam. Udahlah, stop dan jangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang hari ini belum penting-penting banget. Lebih baik ditabung ya lantas utang pinjol bagaimana Bang gimana mau bisa nabung utang di aplikasi pinjol juga hari ini masih banyak Ya kalau aku secara pribadi mengajak kalian itu untuk hitung-hitungan dulu deh kita bayar biaya perpanjangan Bayar biaya denda bunga itu segala macam yang hitung-hitungannya hampir satu kali lipat dari jumlah pinjaman pokok di awal jadi bagaimana bang? Ya kalau seandainya kita kumpulin aja sih uangnya, ya resikonya memang ya selik OJK itu yang pertama. Dan yang kedua biaya denda dan bunga akan menjadi 100%. Jadi kalau kita pinjam 1 juta menjadi 2 juta. Alangkah lebih baiknya dan kalian akan lebih nyaman deh kalau menurut aku seperti itu. Ket, ya terkecuali ya ketika kalian memang sudah punya uang yang yang bisa membayar secara lunas. Ya silahkan dibayarkan saja langsung. Jangan malah kebalik. Hari ini kalian sudah punya kekuatan dan kemampuan untuk membayar secara lunas. Malah kalian biarkan menjadi tagihan denda dan bunganya bertambah 100%. Itu salah ya kan. Jadi hari ini untuk yang belum mampu dan masih terus-terusan gali lubang tutup lubang. Stop dulu gali lubang tutup lubangnya. Ya, Oke jadi udah cukup jelas ya teman-teman kawan-kawan semua. Dan mudah-mudahan kita secepat mungkin. Bisa menjadi orang kaya dan terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Ya kan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.